Minasan, kombalah Kisagi no Channelu Yokosuo! Oke okay, Minasan, mau gengki desu ka? Gengki desu -ka, Minasan! Okay. Kembali lagi bersama kita di Kisagi no Channelu! Emang akhir-akhir ini, jarang buat upload ya? Iya, yeah. <laughs> oh, mak <laughs> maklum ya Minasan! lagi lagi ada gitu ya lagi ada sesuatu kita ya, ya hanya minasan Jangan lupa apa subscribe terus temen -temen iya subscribe. Subscribe. Biar dukung kita dong <luluh> Biar kita lebih, <luluh> lebih semangat lagi <luluh> <luluh> oke okay, nah hari ini kita mau belajar lagi ya, ya. <luluh> belajar tapi nanti ada challenge juga <luluh> challenge kita sendiri nanti tapi Oke, hari ini kita akan belajar istilah-istilah yang ada di KTP. KTP, Kartu Tanda Penduduk. Jadi nanti kita akan itu ya, misalnya jelasin apa-apa aja. Bahasa Inggrisnya yang apa? Kayak data-datanya yang ada di KTP gitu ya. Terus apa aja? Ada nama, terus apa lagi? Ada ID, ada tanggal lahir, alamat dan juga sebagainya. Wah gitu. Nah, tapi nanti di akhir setelah kita jelasin nanti kita akan cek KM iya kalah nunjukin nunjukin folder TP-nya kan biasanya foto ktp itu jelek-jelek ya <laughs> <laughs> <laughs> ya Allah ya Allah aku belum siap sih sebenarnya <laughs> foto KTPku tuh kalau di teman-temanku udah terkenal agak legend gitu Minasah. <tuh> <tuh> ya <udah>. tapi oke, <Okay. tuh> apa-apa. ini <tuh> nanti kita bahas fotonya nanti ya. Oke, okay, langsung aja ya menasan kita langsung ke materinya dojo KTP Oke, langsung saja kita. Nah kita biasanya di KTP itu yang eh ktp dulu berarti ya, habis ya. KTP, ktp itu apa dulu? bahasa jepangnya ktp itu zairyu kado zairyu zairyu kado kado itu KTP jadi kat ya, ya, oh. ya? diserapin ya jadi, pakai kata kana ya Zairiu <tuk> kado Jadi perpaduan antara nah, Jepang jadinya nah, kan, kado Pak. Kandungnya itu datangnya dari oh, dari kart ya dari bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah di KTP itu kan biasanya ada data-datanya -data nih. Betul. Hmm. Nanti ada kita um, Jepangin satu-satu ya. Hmm. Okay. Yang pertama yang pertama biasanya sampai itu yang paling atas itu biasanya hmm. ada apa namanya itu nama nama nama dulu. Nama nah. apa mis Nama itu kalau biasanya tuh pakainya namanya tapi kalau di di dalam uh -huh. apa namanya itu di KTP itu biasanya pakainya itu si Mei si si ya, berarti kan biasanya nama ya mewah nama. Uh, gitu ya, kan? iya, nah, tapi di sini si jadi hmm. gak cuma nama ituan uh -uh. oh ya yeah. oke okay, oke okay, oke okay. berarti langsung lanjut ya tadi udah nama ya mm -hmm. yang kedua ada tempat tanggal lahir, yeah, nah tempat tanggal lahir itu Bahasa Jepangnya itu ada Senenggapi, Senenggapi, Senenggapi. Se itu sebenarnya Senenggapi itu juga kayak nguntuk gitu ya, bisnis yang kayak hmm. sudah udah mewakili hmm. tahun bulan sama tangannya? Iya betul. Hmm. Jadi hmm. satu, jadi hmm. biasanya kalau naik oh, Senenggapi itu kayak udah tanggal lahir ya? ya? ya. Tapi untuk kamar lahir itu biasanya diartikan juga sama Senenggapi gitu ya ingin gabung sih 1 lebih Terus ada lagi jenis kelamin, jenis kelamin. Jenis kelamin itu <laughs> jenis kelamin. Ya Bapak. Pas kan. Itu. Oke, okay. nah kalau jenis kelamin itu di dalam bahasa Jepang itu saibetsu. Saibetsu. Saibetsu. Saibetsu. Ada autokos sama ona berarti. Iya sih. Iya, autokos sama ona. Iya, ya yang yang yang benar kayak gitu. Ya. Ya. Bagian yang modifikasinya enggak <gapan> <tap> <tap> <tap> Tapi kan sekarang <terkeren> banyak <tap> ya, banyak, banyak. Oh, Kita menghargai semuanya. Wow. Gitu. Oke, okay. yang selanjutnya ada alamat. Alamat Matsu. Alamat Matsu. <tap> <tap> <Alamat. tap> <tap> Oke, okay. alamat itu kita udah pernah bahas ini kan ya. Aduh. waktu awal-awal itu, uh, itu kita Alamat itu bilang ya alamat itu jusho jusho jusho jusho ya itu alamat. Jadi jangan kembali kalau kalau eh habis sama sama kamu ini. Oh iya iya iya. alamat jusho. Nah, kalau kantor di Nah, itu menasan. Jadi lain lagi bisnis bisnisnya biar. Kalau alamat tadi kan alamat jusho. Terus kampus itu jusho iso kan <tukang> kita aja jadi gudang game ya ya oke oke selanjutnya itu ada agama agama, agama. Nah, agama. sebenarnya ini kalau di Jepang enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak begitu oh, di ini ya. oh, oh. itu kayaknya aku sempat pernah lihat KTP Jepang mungkin kalau besok oh. kalau ada yang punya nanti kita bahas di Uh, kayaknya nggak ada agama juga kalo ya, orang Jepangnya ya. itu nggak ada kecuali kan kalau kita orang bagi orang Asing uh, itu tangan mengenal orang Asing itu tetap ada. Nah untuk orang Jepang, Jepang sendiri nggak ada. Iya. Kayaknya aku lihat juga sempetnya juga nggak ada ya, ya. di, di kardio kadunya yang asli gitu. Nah untuk agama itu sendiri bahasa Jepangnya sukyuusudo sukyu. Su Oke. Okay. Okay. Wah ini kau aku ya. <laughs> <laughs> ya okay, okay, yeah, ada, okay. ada sensitif bagi kita berdua ya. <laughs> ya <laughs> aku tuh enggak tahu kalau Wisnu saya tadi tahu. <laughs> Yang selanjutnya ada status pernikahan. <laughs> status pernikahan menantang. Hmm, kalau di kita eh, ya, ini Mas dapat belum, belum kawin. kawin. Alhamdulillah, Tabrul <laughs> berlatih Harusnya udah eh. Ah, belum eh, kawin ya. Ya. <laughs> masnya di sininya belum oh, belum ya belum tapi belum kawin statusnya belum kawin ya belum tapi udah <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, lanjut deh nanti kayak kemana-mana Oke okay, status pernikahan itu ada Hai Gusha no Ubu uhuh. Hai, Gusha. Hai, Gusha. Hai, Gusha. Hai Gusha mungkin kalau yang pernah mengurus atau pengen mengurus ngurus pernikahan apa aja, aja kisah haigusha juga, nah itu buat kayak pernikahan, bisa pernikahan gitu. haigusha no umu, bukan uwu ya, minat <tuk> anak <uhu> Umu. Okay. Lanjut, terus selanjutnya itu ada pekerjaan, pun, ya, pekerjaan atau profesi. Saya pengen tetap sama sama. Jadi dalam bahasa Jepang itu pekerjaan itu soku gyu, soku sokoku. Ya? Uh. Kalau pekerjaan itu shikoto ya. Kalau pekerjaan itu shikoto tapi kalau pekerjaan itu sokoku, dushtika itu juga ya. ya. Oke. Oke. Oke. Oke. Selanjutnya, ini ada kalau ini yang terakhir di itu ya, di sini ya, di ya. Hmm. Itu ada kewarganegaraan atau kebangsaan. Aduh, kewarganegaraan. Itu disebutnya kokuseki. Koku seki, koku seki, koku seki itu kalau di negara nanti biasanya kalau itu kita dulu juga udah pernah pakai penambah as, penambah as itu pakai jin, jin jin aja. Oh iya betul, jin-jin-jin uh, itu yang Indonesia jin, yang jin. jin, yang jin, yang uh, gitu. jin, itu ego jin. Eh, oh Inggris oh iya, okay. okay. ego itu bahasa iya, ego. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Nah itu ya mina Nah, nah ya. terus ada satu lagi nih bonus bahasa Jepangnya. kan biasanya kalau kita bonus di mana nih mina Di kantor sipil. Kantor sipil, catatan sipil ya. Yeah, Dukcapil. Uh, -Duk -Duk Dukcapil. Yeah. Nah itu di sana juga ada ya? Ada loh. Terus yang bonusnya siapa? Iya sih. <laughs> catatan, sipil. catatan sipil. Nah kalau catatan sipil itu dalam bahasa Jepangnya itu apa? ada. Juminkyo. Kayaknya ini kayak ke, ya, ke, ya, ke Korea Korea Juminkyo. Ya. Juming, Juming, <tuk> <tuk> Juming <-gyo. tuk> Beda ya, ini bahasa Jepang ya. capilnya Jepang namanya Juminkyo. Emang kayak <tuk> Korea ya. Oke, okay. sepertinya sudah habis Minasan Dan sayangnya kita akan jagen. <tuk> Siapa ya? <tuk> Busnesan mungkin mau volunteer aja apa nunjukin langsung enggak okay. berdua aja, oh, oh, iya. aja. <laughs> <laughs> Ini jadi cacing apa volunteer nih? <laughs> kita berdua. Tidak <laughs> Ayo coba jangking aja. Iya. Coba. Pilih-pilih eh, enggak? Pilih, pilih, pilih dulu aja deh. Mau-mau-mau <laughs> dua-duanya nunjukin apa jangking aja? jangking dulu. Enggak oh, ya jangking aja <laughs> Aku kira itu, kalah juga. Boleh okay, saya biasanya kayak, "Ya, seraiso lagu jaket pop jaket pop jaket pop jang, ke, pop <laughs> pop pop Berdua kita tunjukin sama, -sama. Oh ya, alhamdulillah nah, nah, teman saya baik, -baik <tuk> hati sekali, mana? Tadi sebelumnya saya mau lihat ktpnya Sandra, tapi Oh iya, karena mau pergi dia mandiri oh, iya. dia. Oke, okay. nanti kita perlihatkan fotonya aja, mana? Hmm, Dan benar. mungkin sebelum kita memperlihatkan fotonya, uh, harap nanti dipersiapkan dulu. <tuk> <tuk> Apalagi <Abang tuk> habis makan, mungkin agak-agak kegangguan, agak agak <tuk> keceranaan atau apa gitu. Kan kita peringatin dulu gitu, disclaimer dulu, peringatin ah berarti apa dulu dia? sorry yang penasaran untuk mengganggu disturbing picture ini disturbing picture ya Siapa ya? Aku tidak kenal. Saya juga tidak kenal yang ada ya? di sini. <laughs> <laughs> okay, itu bikinnya kapan sih? Sampai. Kalau biasanya bikinnya kapan? Aku habis. lama setelah lulus sih, Mas. Lulus sama ya? Hmm. Huh? Kamu sih, aku juga ya. Mungkin gue kita sertakan, oh iya, oh iya. Jadi, kita kan juga seratan, <laughs> ya. satu ya? kecamatan kan? Oh iya, kan? Iya, <laughs> iya, iya, iya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Dulu tuh oke, oke, oke, oke, oke, kan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Allah mesti segini, terus ada merah-merahnya di sini tuh. Untung nggak ke foto ya Allah itu seumur hidup, seumur hidup. Kemarin itu kan, kan sempat hilang dompet bukan? Terus apa namanya? Tak pikir tuh ngurus ini, ngurus KTP tuh potong lagi ya udah. alhamdulillah ada hikmah dibalik kehilangan gitu kan. Ternyata, tahu-tahu dia dipanggil. Baru kan udah yang a, yang yang lama kan udah blur gitu kan, ini malah lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Kalau nggak gini juga gak jadi kita yang sekarang ya. Belilah. Evaluasi. <tun> jamret kita pernah jamret. Iya. Sampai sekarang sih nggak tahu. Mas Dewan gundes saya jamret. <tys> <tun> Kondron besok <desa. tun> <tun> ya. Yeah, iya kita. Kau tuh sendiri bener-bener segini Rambutku tapi tak jadi sehat, ah, cuci banget, jadi kalau ini, <laughs> mana merah lagi warnanya, Allah, banget, oke, okay. <laughs> mungkin cukup segitu ya, lagi-lagi ya. ya. ya, mungkin habis ini mungkin ada agak-agak gejala agak pusing-pusing gitu ya, ya. atau mual-mual gitu, itu biasa menasan karena beberapa yang, apalagi foto itu biasanya kayak nah, gitu, efeknya. Oke, oke mungkin itu aja bisnisan. Okay. Jadi <laughs> makasih buat kena yang udah nyemprotin lampang gitu, Terima kasih mas. Dan juga kita ingetin jangan lupa untuk subscribe, subscribe. terus subscribe dan juga like, like, share, share. dan komennya ya. Iya. Yeah, komen. Bagi bersama. yang kalian pingin apa gitu kita komen, kita bahas gitu. Iya. Mm. Yeah kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore hanya di Kiseki Gaku Channel dan selalu sindite koremente Kiseki ga